Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihinasta'in wa ala wa murid dunia wa ad-din. Hadu'an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika Wa ashadu'anna Nabiya naa Muhammadan Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Ya amanu, taqallah. Taqallah, wa kulu wa yagfir lakum zhanubakum, ma huda, huda muhammad, alaihi wassalam, wa syaral Faina kulla muhdasatin bid'ah, ah, kulla bida'atin dholalah, kulla dholalatin finnar. Masyir al-Ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, ibu-ibu, akhwat, dan seluruh jama'ah yang hadir. Alhamdulillah, dinikmatillahi, tatimus salihat. Memuji dan bersyukur kepada Allah Maghrib hari ini kita bisa Bermajelis Bertemu dengan Saudara-saudara sekalian dalam Suasana yang ceria ya Jangan dalam suasana Yang masam Balik muka atau buah muka tapi suasana ya semuanya gembira memperlihatkan bahwa Tauhid dan sunnah itu membuat orang gembira dan bahagia walaupun kadang-kadang dalam kenyataan kadang juga sebaliknya membuat orang tetakan akan tidak kenal seakan akan tidak bahagia kalau bertemu ya maka ini suatu nikmat yang luar biasa khususnya bagi wadi ini di Sidrap ketika persaudaraan itu di Jaga dipelihara dan dibina, karena itu adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang hal tersebut. Jangan sampai nikmat itu dilupakan. Bagaimana dahulu sahabat, kaum Ansar berselisih, bahkan berperang, bahkan saling membunuh, bukan satu tahun, dua tahun, sepuluh tahun, ratusan tahun dari satu generasi kepada generasi berikutnya? Ya, maka diingatkan bahwa itu adalah nikmat. Nikmat yang luar biasa. Pak Allah Pak Bayinakulubikum Pak Aspahtum binekmatihi Ikhwana. Tapi Allah yang menyatukan hati-hati kalian maka menjadilah kalian itu dengan nikmat dari Allah, nikmat Islam, nikmat Tauhid, nikmat Sunnah tersebut. Kekuanya bersaudara. Bahkan kadang melebihi saudara-saudara sekandung. Karena kekuatan iman itu lebih kuat daripada sekedar hubungan darah. Nah, sedikit pembicaraan kita hari ini. Karena sebentar lagi kita masuk bulan Sulhijjah, ya, beberapa hari lagi, ini adalah bulan yang agung, yang dilupakan atau kurang diperhatikan oleh kaum muslimin, ya bulan-bulan haji dan sekaligus bulan-bulan haram, sulqa'dah, sulhijjah dan muharram bulan-bulan haram dan puncaknya di bulan sulhijah mungkin tadi sudah belajar tentang beberapa hal yang terkait dengan bulan sulhijah, kurban dan sebagainya karena itu saya hanya ingin sedikit ya menyinggung tentang ya Nabi kita Ambul Ambiya Abu Tauhid, bapak dari para nabi, pendahulu bapak dari Tauhid, nabi kita, nabi Ibrahim, alaihi alaihissalatu wassalam. Karena beliau menjadi sebab disyariatkannya banyak ibadah di bulan Ya, Sulhijjah. ya maka seorang Muslim ya harus selalu ingat sejarah. Kalau presiden pertama kita, presiden Soekarno selalu mengatakan jas merah, jangan sekali sekali melupakan sejarah. Kalau orang Muslim, orang bertauhid. Lebih dari jas merah. Karena yang mempersaudarakan kita bukan Indonesia saja. Ya. Bukan. Uh, apa. rapang saja. Nah. Tapi. Uh, lebih daripada itu. Ya, kita bersaudara dengan. Semua yang bertauhid. Ya. Bersaudara karena. Iman. Bersaudara dengan orang yang tidak pernah kita lihat. Seperti Nabi dan para sahabat. Tidak pernah kita lihat. Tidak pernah bertemu. Tapi kita mau mati untuk nya. Iya. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Jadi Nabi yang keturunan Arab itu hanya empat orang Nabi Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shuaib dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia termasuk orang Ajam bukan orang Arab. Ya Dari Babil, salah satu wilayah, kalau sekarang masih di wilayah Irak, tapi tidak ada keturunan Indonesia yang jadi nabi. <laughs> tapi alhamdulillah, walaupun tidak ada, kita ini pengikut Nabi. Nah, alhamdulillah, bukan pengikut Dajjal atau Fir'aun, atau yang lain-lainnya dari uh, para pemuka-pemuka yang mengajak kepada syirikan dan kesesatan. Nabi Ibrahim alaihissalatu Wasallam dalam Al-Quran banyak disebutkan keutamaan beliau. ya Bahkan disuruh Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikutinya. Ya, Inna Awhayna Ilaika An attabi' Millata Ibrahim. Kami wahyukan kepada wahai Muhammad untuk mengikuti Millah Ibrahim. Ketika kita salat, ya, ketika kita solat di tasahud, kita membaca salawat. Bahkan disebut namanya salawat Ibrahimiyah. bukan salawat Muhammadiah, tapi salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali muhammad kama salli ala jadi digandengkan selawat dan pujian kepada nabi kita s.a.w dengan pujian dan selawat kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam ini menunjukkan ya keutamaan yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga kalau kita berzikir di waktu pagi dan petang itu selalu juga disebut-sebut nama Ibrahim. Subhana Apa lanjutannya? Hah? Asbahna apa? Ala minnat Ibrahim. Atau sebelumnya, Asbahna ala kalimatil ikhlas wala kalimatil apa asbahna ala fitratil islam wa la kalimatil ikhlas wa ala millati ibrahim hanifa wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam jadi disebut ibrahim nah, tentu disebut bukan sekedar asal disebut ya. tapi menunjukkan ya keutamaan yang luar biasa dibaca pagi dan petang. Kalau sore, amsayna diganti saja. Amsayna ala fitratil islam, wala kalimatil ikhlas, wala millati, Ibrahimah, hanif dan seterusnya. Ini keutamaan. Jadi sesuatu yang selalu disebut-sebut, harusnya kita juga mencari apa keutamaannya ya makanya kita disuruh belajar mengapa saya mengatakan belajar kalau orang belajar artinya mau mengambil manfaat kalau ada manfaat dia ingin amalkan dan jiwa yang besar ya jiwa yang besar lalu mencari uh, Sejarah orang besar Dan tidak ada Orang yang besar Melebihi besarnya Para nabi dan rasul Iya kan Kalau kita kan sekarang dicekoki Sejarah orang-orang yang paling kaya nah, Sejarah ini ini ini nah. padahal yang kita selalu baca nah, kadang kita tidak perhatikan sejarahnya biar sedikit ya padahal itulah yang menjadi panutan kita untuk kita ikuti. Nah, jadi Ibrahim alaihissalam adalah ummah inna Ibrahima Kana ummah, hanifan, qanitannya, hanifan, walam yaku minal musyrikin. Jadi Ibrahim itu dibahasakan oleh Allah sebagai ummah. Apa artinya ummah? Kalau maknanya yang dipahami dan yang paling umum dipakai, Umat itu, ya, sekelompok manusia dikatakan umat. Kalau sekelompok manusia itu ada pemimpinnya, ada orang-orang besarnya, ada orang-orang pintarnya, ada tentaranya, ada ininya, ada ininya, berkumpul dikatakan umat. Tapi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikatakan ummah padahal dia sendiri. Berarti dia sendiri itu seakan-akan mewakili seluruh atau banyak orang. Jadi kalau banyak orang, ya, seperti kita di sini ada orang pintar, ada ustaz ada pengurus ada satu jamaah banyak orang tapi ada kadang-kadang seseorang itu satu orang ya cukup mewakili semua yang ada maka dikatakan dia ummah karena pada zamannya hanya sendiri juga sebagai orang mukmin orang yang beriman tetapi di sini dia mewakili semua sifat-sifat ummah. Nah, itu yang paling penting yang kita harus belajar. Apa sifat-sifatnya Ibrahim sehingga disebut ummah? Apa yang bisa kita tiru dari sifat-sifat tersebut? Yang akan kita lihat sekilas ya, karena ummah. Panitan yang taat, hanifan yang selalu hanif cenderung kepada tauhid, walam yaku minal musyrikin dan Ibrahim itu tidak pernah berbuat kesyirikan. Bukan tidak berbuat syirik. Jadi kalau diterjemahkan, walam yaku minal musyrikin tidak pernah Berbuat kesyirikan Bukan tidak berbuat kesyirikan Jadi kalau belajar Nahu kan begitu Kalau film Madhari yang masuk lam Menunjukkan Fi'il madi Artinya tidak pernah melakukan Kesyirikan Kalau tidak melakukan kesyirikan Ya bisa saja sekarang tidak melakukan Tapi besok dia melakukannya Atau sebelumnya Pernah melakukannya tapi Ibrahim tidak pernah melakukannya Padahal nah, di zamannya semua orang musyrik kecuali dia Hebat tidak? Ya luar biasa, bukan lagi hebat, luar biasa Ketika di sekelilingnya semua orang musyrik, semua orang kafir Dia tidak kafir, dia tidak musyrik dan tidak pernah melakukannya Ya, makanya dikatakan ummah. Nah, dan Ibrahim malah Itu memulai dakwanya ketika masih remaja. Ketika masih umur remaja, bukan nanti ketika sudah besar. Dan beliau adalah imam dalam keberanian. Ya, keberanian. Kalau yang sering kita dengarkan berani menghancurkan patung-patung. itu Sudah lumrah didengar. Tapi ada ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan keberanian Ibrahim itu lebih dari yang digambarkan selama ini. Ya Ibrahim digambarkan dalam Al-Quran itu menyatakan terang-terangan kepada umatnya. Inna kum antum wa abaukum lafi zala limubin. Sungguhnya nah, kalian semua ini. Tidak sampai di situ saja. Sesungguhnya, kalian semua ini, kalau sampai di situ, sudah pemberani tapi ditambahi lagi. "Wa aba hukum, apa artinya aba hukum? Bapakmu, bapaknya bapakmu, bapaknya bapaknya, bapaknya bapakmu terus." lafi dzolalil mubin dalam kesesatan yang nyata orang kalau dikatakan sesat saya dituduh sesat ah biasa tapi kalau saya dituduh sesat bapak aku sesat bapaknya bapak aku sesat ah. darah ini mendi melewati ubun-ubun ah. artinya tidak ada lagi yang dianggap kan, begitu habis Semuanya. Dihabisi semuanya. Jadi kalau ada orang sekarang tendang sesajen. Pemberani tidak dibandingkan Ibrahim. Ya Ibrahim terang terangan mengatakan seperti itu. Menunjukkan umah dari sisi pemberani. Jadi tidak bisa orang jadi imam, panutan, kalau dia pengecut, kalau dia penakut, kalau dia, apa istilahnya orang, uh, apa ya bahasanya, saya lupa. Tak bisa orang. Ya? Pecundang, ya. Pecundang. Kanan lain yang dibahasakan di sini, ke sana lain yang dibahasakan. Kalim Ibrahim tidak. Ia, ya. sementara bapaknya Ibrahim, apa profesinya? Ya, pembuat alihah ya, pembuat patung-patung sesembahannya kaumnya. Jadi dia yang buat, dia yang sembah. Akalnya terbalik. Jadi Tuhan-Tuhan itu diproduksi sendiri. Nah, jadi itu Ibrahim. Ya, pemberani. Jadi bukan nanti ketika menghancurkan itu patung-patung. Bukan. Itu puncaknya. Ya Allah mengatur sedemikian rupa. Ya, puncaknya Bagaimana Ibrahim Mendakwakan Tauhid dan bagaimana Puncaknya ke Apa? Ketidaksenangan Dan sampai puncaknya juga Marahnya Kaumnya Sampai kan ditangkap Dibakar Karena itu dalam hadis Bahwa nanti Dikumpulkan orang pada hari kiamat. Kupatan. Oratan. Gurlan. Dikembalikan seperti dia lahir. Nanti manusia. Di hari kemudian. Dikumpulkan dalam keadaan. Tidak pakai sandal. Tidak pakai baju. Dan. Tidak dihitan. Kembali seperti kita lahir. Ada yang lahir pakai sandal pakai baju. Sudah di Yang ada ya. ya nanti dikembalikan begitu. Tapi karena Ibrahim ini salah satu keistimewaannya. Awaluman yulbas adsiap Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya para ulama mengatakan. Salah satu kelebihannya Ibrahim yang tidak dimiliki oleh Nabi kita secara wahirnya. Bahwa yang pertama kali memakai baju nanti. Di hari kemudian, setelah tadi dikumpulkan dalam keadaan tidak pakai baju, telanjang adalah Ibrahim. Karena dia, ketika dibakar hidup-hidup oleh kaumnya, itu sebelum dibakar dibuka bajunya, maka Allah muliakan dia di hadapan seluruh makhluk. Nanti, dia yang pertama kali pakai baju ya, ini, kan? Keistimewaan yang luar biasa. Nah, jadi bukan sekedar baju, baju baru. Tapi baju kemuliaan. Ketika semua orang tidak pakai baju, dia yang paling pertama pakai baju. Itu kan kemuliaan di tempat yang semua orang menunggu pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Sayyid, jadi itulah Ibrahim. Walam yaku min al musyrikin. Ibrahim kaumnya itu penyembah patung dan sebagian penyembah bintang-bintang, matahari dan bulan. Dan itu dia berikan dalam Al-Quran. Bagaimana Ibrahim berlepas diri dari bulan, bintang, dan matahari. Ya kan dalam surat Al-An'am. Ketika melihat bintang-bintang, Ibrahim menggambarkan keyakinan kaumnya. Dan itu sebagian orang salah paham tentang makna ayat itu. Dikira Ibrahim yang meyakini seperti itu. Ketika ada bintang-bintang, hadza robbi. -bintang, Falamma afala, qala la uhibbu al Saya tidak senang yang hilang. Lamma ra'al qamara basiqun, qala hadza Tapi ketika hilang lagi, ya, kalau Allah tidak memberi petunjuk, ya, saya adalah orang yang tersesat. Kemudian li, dilihat lagi matahari. Falemma ra'a syamsa bazi watan. Fala hadha rabbi hadha akbar. Tapi ketika hilang semuanya, apa kata Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang biasa dipakai, ayat itu sekaligus doa ketika orang salat, doa ibtidah. Ini wajah tu wajahi alilladhi fataras sama wa tiwal ard ani ba musliman wala minkum minal musyrikin kesimpulannya itu yang disembah yang dihadapkan muka kita adalah yang menciptakan langit dan bumi termasuk di dalamnya bintang-bintang bulan matahari dan benda-benda yang lainnya jadi bukan digambarkan perjalanan spiritualnya Ibrahim tapi hanya menggambarkan itu keyakinan sebagian kaumnya Ibrahim penyembah bintang-bintang bulan dan matahari karena Ibrahim tidak pernah berbuat Syirik nah, ya walam yaku Minal musyrikin ya karena kalau dikatakan perjalanan spiritualnya begitu pernah berbuat syirik. Pernah meyakini bulan-bulan, bintang, matahari sebagai sesembahan. Itu merendahkan derajatnya Ibrahim. Tidak pantas dikatakan Abu Tauhid. Dan bertentangan dengan ayat. Ya. Kemudian Ibrahim adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Jadi Ibrahim itu... Digambarkan barakah Al-Qur'an, syakiran li an umihi, fajtabahu wahdahu ila siratul mustaqim. Jadi Ibrahim syakiran li an umihi, orang yang paling bersyukur li an umihi. Ya. An um kalau bahasa Arab itu jamak. Tapi jama yang menunjukkan makna sedikit, jam ukilah namanya, jama. Tapi menunjukkan makna sedikit. Jadi Ibrahim itu orang yang paling bersyukur kepada Allah, walaupun dia mendapatkan nikmat yang paling sedikit. Jadi kalau mau jadi imam, mau jadi imam, panutan. Harus kalau mencontoh Ibrahim Harus Pandai bersyukur Walaupun Sedikit Karena imam itu tidak ditentukan Harus kaya atau miskin nah, Tapi ditentukan dia bersyukur atau tidak Ya Ibrahim Ketika membawa Ismail Ke Mekah pada waktu itu dia hanya membawa perbekalan sangat sedikit. Karena hanya itu yang dia miliki. Makanan dan minuman yang hanya beberapa hari saja sudah habis. Di tempat yang tidak ada persediaan makanan dan minuman. Yaitulah Ibrahim bersyukur. Ya makanya ini mengajarkan kepada kita. Apalagi kalau kita ini banyak nikmat Ya pandai bersyukur kepada Allah Ya kadang-kadang kita ini mau bersyukur nanti kalau Dikasih yang banyak Selalu mengeluh Kurang Kurang banyak Bukan kurang sedikit Kurang banyak Ya jadi Ibrahim itu adalah orang yang paling bersyukur. Dan Ibrahim alaihissalatu adalah orang yang paling melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibrahim allazi waffa jadi Ibrahim itu selalu menunaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Makanya puncaknya perintah Allah. Kalau bulan sulitnya apalagi lebaran kan selalu kesannya Ibrahim. Itu puncaknya penunaian Ibrahim terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai perintah yang paling sulit, perintah yang paling sulit. Itu tetap dia kerjakan. Karena Ibrahim kan lama menunggu anak. Bahkan secara normal tidak mungkin punya anak. Setelah punya anak, tumbuh, lagi bagus-bagusnya, nah, disuruh oleh Allah, untuk disembeli itu kan puncaknya namanya perintah yang paling sulit tapi dia laksanakan nah, maka kalau ingin jadi imam dalam makna yang luas ya bukan imam sholat saja laksanakan selalu perintah Allah sesulit apapun selama bisa dilaksanakan dikerjakan tidak perlu promosikan diri jadi imam Yang tak perlu pencitraan istilahnya orang sekarang ya, tak perlu pencitraan, otomatis nanti jadi imam. Minimal, minimal imam di keluarganya. Karena keluarga kan butuh imam, anak-anak, istri butuh imam. Supaya dia ikuti. Ya itulah Ibrahim, sosok Ibrahim selalu menunaikan perintah-perintah. Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun harus berkorban. Ya, karena melaksanakan perintah itu perlu pengorbanan. Ya, perlu pengorbanan. Dan hidup memang harus capek. Tadi kita sudah jelaskan, hidup itu capek. Capek. Sampai kapan capek? Ada yang hadir tadi? ya sampai meninggal capek duduk ya capek capek mendengar capek capek menulis ya capek capek dicaci maki capek lihat Ibrahim alaihi ketika mendakwai bapaknya ya ketika mendakwai bapaknya Ya abati limatabudu mala yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a wahai bapak kenapa engkau menyembah yang tidak mendengar yang tidak melihat yang tidak memberi manfaat sedikit pun tapi bahasanya Ibrahim apa ya abati itu panggilan yang paling halus. Wahai bapakku sayang, bukan dipanggil wahai bapak, <laughs> wahai ayah atau apa ya. Padahal ini kalimat yang mau disampaikan kalimat yang uh, apa sangat menusuk, tapi dengan kalimat yang paling halus. Ah. Jadi kalau mau jadi imam harus belajar kalimat-kalimat yang beradab. Tidak bisa orang imam kalau kasar. Walaupun kita orang Bugis kasar-kasar sedikit ya, apalagi orang mau kasar bahasanya kasar. Tapi ah. maksudnya di sini kalau lihat bahasa Al-Quran itu semua bahasanya halus. Ya abati. Nah. Ditambah lagi. Ya abati. Qadja'ani minal ilm. Ma lam ya'tika. Batta bi'ni ahdika siraton sawiya. Wahai bapakku sayang. Telah datang kepadaku ilmu. Yang kamu tidak datang kepadamu, yang kamu tidak diberi. Ibrahim tidak mengatakan bapa kamu itu goblok. Ah, bahasanya kamu itu tidak pernah belajar. Ayat ah, tiga tahun sudah kamu datang di masjid Al Latif. Ah. Ya. ya, tidak begitu. Ah. Tapi bahasanya. Terlalu datang kepada aku ilmu Bukan saya yang yang punya ilmu Saya diberikan ilmu Jadi dia tidak sombong Dan tidak menjatuhkan bapaknya Ini pelajaran yang luar biasa Jadi kalau mau jadi imam Jangan suka menjatuhkan orang Walaupun berselisih Karena agama itu mengangkat orang Kalaupun dijatuhkan, dijatuhkan. Dalilnya saja. Jangan orangnya. Ah, Biasanya, kan? Apa kau baru belajar? Kamu itu gurumu siapa? Tidak. Dalilnya apa? Ini jawabannya. Ya, Ibrahim begitu. Bapaknya kan tidak tahu apa-apa. Tapi dia tidak goblok-goblokin bapaknya. Dan dia tidak menyembongkan diri. Jadi kalau mau jadi imam jangan sombong Hah? Jangan sombong Kerjaan minal il Dia tidak mengatakan saya sudah hafal ini Sudah hafal ini Sudah belajar ini sekian tahun Begini kamu baru kemarin sore enggak? Kerjaan diminal il Malam yakni tiga peti tabi ini Ahdika Siroton Sewiya Ketika tidak dakwai begitu, bapaknya marah enggak? Ya, pasti marah. Makanya bapaknya Ibrahim marah besar. Ya Ibrahim, la ilam tantahi lanarjumannaka. Ah. Ancamannya kan luar biasa. Ini saya akan rajam kamu. Wah jurni maliya Pokoknya pergi. Sejauh-jauhnya tidak mau saya lihat lagi kamu. Batang hidung saya, saya tidak mahu lihat. Apalagi badanmu. Ha. Tapi apa jawab Ibrahim? Ha. Salam. Bahkan, la Rabbi. Bahkan mau dimintakan ampun lagi kepada rohnya. Walaupun nanti dilarang oleh Allah. Memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Tapi itulah Ibrahim. Bapak Tauhid dah habis waktu. Ya. Daripada kita tambah sedikit ya. Bapa tauhid. Tidak ada yang kalah tauhidnya, tetapi pada saat yang sama mendakwakan tauhid itu tidak sembrono ya. Tidak kasar. Tapi penuh dengan adab dan penuh dengan penghargaan kepada orang lain. Karena yang dimusuhi di situ adalah kesyirikannya, bukan orangnya. Bapak, Bapak Tidak berubah Bapak itu Karena berbuat syirik Dia jadi anak Iya <guluh> <guluh> yeah, kan Atau berubah dia jadi Di bawah kita Kedudukannya Kita tetap anak misalnya Atau kalau dia bos Tidak berubah dia jadi anak buah kita Karena dia berbuat syirik tidak. Tapi yang dimusuhi adalah kesyirikannya. Maka itu yang dijatuhkan ya, kalau bahasa kasarnya begitu. Itu yang dijatuhkan kesyirikannya, bukan bukan orangnya. Ini cara berdakwanya Imam, ah, Imam Tuhid. Bukan sekedar imam salat ah, atau imam jamaah. Imamnya para nabi, Imam Abul Anbiya, Abu tuhid Ibrahim alaihi salatu wassalam dan itu sangat besar semuanya pengaruhnya kita ya menggali hal-hal seperti itu supaya kita ya punya pegangan, petunjuk, panutan yang diikuti bukan sekedar semangat, bukan sekedar punya ilmu ya. Tapi juga punya panutan bagaimana Al-Qur'an memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang seperti itu. Uh, kemudian sedikit lagi Satu lagi apa-apa Atau sampai tengah malam <San -tiket> uh, Satu lagi ya Tentang Ibrahim Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang yang tadi sangat bersyukur walaupun sedikit. Tapi pada saat yang sama beliau juga adalah orang yang sangat dermawan. Dalam surat Al-Dhariyat, pembahasannya Al-Quran. Tiga menggambarkan Ibrahim kedatangan tamu. Doi Ibrahim. Apa tamu itu? Tamu yang asing, malaikat sebenarnya. Almiyatika nabau ibrahim al salama jadi ada tamu tamunya ini datang tengah malam bertamu tengah malam kalau kita kedatangan tamu malam-malam buka pintu atau tidak Ya, jangan kamu buka pintu. Mungkin ditambah kuncinya. <laughs> <laughs> jadi Ibrahim diberi salam. Ibrahim menjawab Salaman, salamun mungkarun. Salam, jadi jawab salam. Tapi mungkarun maksudnya saya tidak kenal tidak kenal tapi diterima kalau kita tengah malam dikenal saja disuruh pulang apalagi tidak dikenal tapi Ibrahim karena sifat kedermawanannya yang luar biasa tamunya yang tidak dikenal di waktu yang tidak pantas untuk bertamu dia terima dengan sepenuh hati Apa yang dilakukan bukan sekadar diterima, para ila ahlihi. ahli. Ibrahim menetangi keluarganya. Siapkan yang terbaik untuk tamu kita, jamu dengan jamuan yang terbaik. Pajak abi samin. maka disembelihkan lembu atau sapi yang paling gemuk, yang paling bagus. Jermawan atau tidak? Nah, susah diikuti, bisa dicerita. <laughs> yeah. Jadi dibawakan jamuan yang terbaik. Makanya salah satu hikmahnya yeah, salah satu hikmahnya kalau mau naik derajatnya atau ada sesuatu yang dicari, yang diinginkan, yang besar, yang susah, maka lakukan amalan yang juga melebihi dari biasanya. Apa maksudnya? Kalau anak muda cari istri lebih dari biasanya, bukan yang biasa-biasa kalau mau poligami lebih dari biasanya nah, contoh Ibrahim bukan masalah poligami ya masalah menginginkan sesuatu yang lebih dari biasanya dan susah didapat apa resepnya lakukan amalan yang juga lebih dari biasanya di sini Ibrahim Melakukan amalan yang lebih dari biasanya menyambut kamu. Siapkan sedemikian rupa. Dijamu. Kemudian Imrahim mengatakan, Allah tak kulun. Ini juga adab yang luar biasa. Allah tak kulun. Tidak mengatakan, eh makan, makan. Tapi Allah tak kulun. Kenapa tidak makan? Kan beda orang kalau dikatakan makan. Yang kita mengatakan, kenapa tidak makan? Saya sudah siapkan, saya sudah sembelikan, sudah sedemikian rupa. Kenapa tidak makan? Ya, tidak makan karena dia malaikat, tidak makan seperti manusia. ya. Tapi bahasanya begitu. Melayani tamu seperti itu. Alatakulun. Maksudnya, dia bahasanya sedemikian beradab dan dia melayaninya takulun. maksudnya ini ma kenapa kamu tidak makan ini makan jadi dilayani bukan disiapkan saja hmm? tapi dilayani maka Ibrahim ketakutan ini tamu luar biasa tengah malam senda kenal sudah siapkan tidak makan kemudian tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Ha, dilihat kakinya tidak menyentuh tanah. Ha. Ha. Tengah mata. Ya, bau jasmine, hukipa maka puncaknya namanya ketakutan. Tapi takut tidak bisa lari karena sudah ada di depannya. Maka bahasanya Al-Quran macam itu. Maksudnya puncaknya ketakutan dan tidak bisa lari. Nah. Kalau orang takut kan, apa yang dilakukan kalau takut pada umumnya? Lari. Di sini tidak. Sudah takut, tidak bisa lari. Nah. Jadi terkumpul semuanya. Tapi apa kata Malaikat? La tahap. Bawa syarnaka bi gulamin alim. Ini hasilnya. Usaha tidak menyelisihi apa hasil, kalau niatnya nah, ikhlas. Jadi, Ibrahim melayani bukan karena tujuan-tujuan yang lain, tapi karena perintah Allah melayani tamu dan tamunya luar biasa. Pelayanannya lebih dari biasanya, maka hasilnya juga lebih dari biasanya. Diberikan anak yang alim Yang jenius Hak Alayhi salatu wassalam Ya jadi Ini terakhir ya Jadi kalau Menginginkan hasil yang lebih bagus Tingkatkan Amalan Lebih daripada biasanya Contoh Kalau kita sholat Sholat kan amalan paling besar kan setelah Shahadat adalah salat. Kalau kita salat datang salat tepat pada waktunya, luar biasa atau biasa biasa? Hah? Ya biasa biasa saja. Jadi kalau ingin hasil yang lebih lebih dari biasanya, hadir sebelum Adan. Itu baru namanya lebih dari biasanya. Pengajian jangan hadir kalau Ustaznya sudah datang. Sebelum datang Kalau ingin lebih Belajar sebelum datang Ingin lebih Ya lebih daripada itu Itu maksudnya Kalau ingin misalnya berkeluarga Istrinya lebih dari biasanya Hah? Bukan lebih selalu tambah ya Jangan pikirannya begitu Lebih maksudnya kasih sayangnya Pelayanannya Maka kita juga berbuat Lebih daripada yang biasanya kalau sebelumnya tidak pernah kasih hadiah, coba kasih hadiah. Kalau pernah kasih hadiah, kasih hadiah yang lebih bagus. Kalau sebelumnya sudah perhatian, ditambah perhatiannya. Pasti juga dia akan tambah pelayanannya kepadamu. Nah, hasil tidak akan Ya, Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan bisa memberi motivasi kepada kita semuanya agar kita bisa ya lebih baik khususnya di bulan di bulan haram dan bulan uh, haji ya, para salaf itu mengagungkan bulan sulhijah lebih daripada yang lain bahkan kadang lebih daripada bulan ramadan karena dia keutamanya luar biasa ya mungkin pembahasannya dari ustadz yang lain tapi yang jelas sudah ada di hadapan kita, yang kita sambut dengan sukacita, datangnya bulan haram. Dengan amalan-amalan yang sesuai dengan kemuliaan bulan tersebut. Aku lukam atas ma'un. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya. ala alihi wa sahabihi. Wa bentabiahum bihissan layu middin. Subhanallah rabbika rabbil isatiyamma yasukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru dakwanaanilhamdulillahirrahmanirrahim. Wa alamin.